Selamat datang, terima kasih telah mengklik video ini. Saat ini, saya mau mencoba memasang sebuah pickup sustainer pada gitar ini yang memiliki konfigurasi pickup hss atau hamburger single single disclaimer dulu ya saya bukan luthier bukan ahli elektronik bukan pula ahli kayu saya hanya seorang antusias gitar hobi sangat menyukai instrumen ini itulah mengapa saya tidak memberi judul video ini tutorial karena ini sebenarnya lebih mirip seperti gitar hack Preman ya, try and error, siap terima risiko gagal, dan kalaupun berhasil, ada kepuasan tersendiri karena tidak perlu membayar rutin lagi. tenar ini banyak dijual di marketplace online, ya, dengan harga yang cukup terjangkau. Kabar yang saya dengar, ini sebenarnya bukan pickup sustainer original ya ada harga ada barang lah. ini lebih kepada drive konon kabarnya drive dan ya, sebenarnya jadi yang bunyi itu pickup Bridge. hari ini kapasitas ruang di bodinya tidak dirancang untuk pernik aksesoris tambahan jadi harus cari cara lain supaya modul dan baterai sustainer dapat masuk semua ke dalam body gitar Ini semua hanya sebuah eksperimen untuk menghilangkan rasa penasaran pada pickup sustainer yang banyak dijual di marketplace online, ya dan juga semangat DIY, with yourself.